Tayang jam 5 sore ya ya di aplikasi video.com eksklusif. Tentu ini info kita dapatkan dari Bang Aril satu jam yang lalu persahabat ya. Wow, ini tentunya wajib kita dukung. Kita wajib mensupport karya-karya dari idola kita persahabat ya. Mudah-mudahan. Ada spesial kejutan bahagia yang diberikan oleh Dedek Lesti di acara "Poles Kepoin Lesti". Jangan sampai lupa, para sahabat ya, jangan sampai telat, jangan sampai tidak menyaksikan acara sore hari ini di acara "Poles Kepoin Lesti". Dan untuk berikutnya, para sahabat ya, kita lihat di sini ada unggahan terbaru dari Kak Nova, yang mana mengunggah sebuah postingan foto ada dua anak yang sangat imut-imut persahabat ya tentunya anak Kanova persahabat ya ini keponakan dari kakak Bilar. Ada kalimat keabsahan yang dituliskan di sini ada Al dan kakak Sela udah siap-siap mau jalan-jalan. Kira-kira ada yang tahu nggak ya kita mau kemana yang bisa tempat? Dua orang tercepat ntar kita beliin oleh-oleh ya tuh persahabat ya yang bisa nembak. Hari ini Kanova dan keluarga mau kemana persahabat ya masya Allah bikin kita kepo ya yang benar menebak tentu bakal dikasih oleh-oleh nih khusus untuk fans sejati Leslar. Dan kita lihat juga persahabat Jadi ya, unggahan sebelumnya karena Nova mengunggah sebuah postingan foto keluarga besar ya, ada suami tercinta juga dan kita lihat di sini ada kalimat caption yang dituliskan paling susah kalau sudah foto keluarga, Susah dapatin foto yang bagus katanya tuh ya. Di sini kita stalk sama Tentu komentar dari Kakak Bilar Persabath ya mengatakan Gi gimana cara bikin anak yang lucu-lucu kanova ajarin dulu katanya tuh. wow <laughs> Di sini terlihat Kakak Bilar lagi bertanya kepada Kak Nova persahabat, ya bagaimana cara untuk membuat anak yang lucu-lucu. Kita lihat di sini Orsabat ya, ya diunggah nih di guysnya Kak Perhatikan Iki minta ajarin bikin anak yang lucu Nah lo, wkwkwK suruh bikin di Jepang kakak nanti cakep tuh Wow, ini disuruh bikin di Jepang katanya yeah. persahabat ya yeah, Mudah-mudahan anaknya lucu-lucu kata itu Mudah-mudahan saja tentunya punya ke Jepang juga persahabat ya yeah, Makin bahagia, makin tentunya kita merasa bangga kepada Lesti dan Rizky Bilar untuk berikutnya juga perhatikan di sini ada sebuah unggahan spesial bahagia juga yang kita dapatkan Alhamdulillah untuk Lesti dan Rizky Pilar ini lagu Takdir Cinta official musik video untuk viewersnya sudah mencapai 9,7 juta. Wow ini tentunya fantastis banget persahabat ya hanya 3 minggu untuk viewers sudah mencapai 9,7 juta. Tentu kita doakan persahabat ya sebelum tanggal 19. Untuk viewersnya sudah 10 juta Wow ini tentunya kado spesial pernikahan Leslie dan Rizky Billar. Diunggah kembali oleh akun sahabat Leslie Taiwan Ada kalimat caption juga yang dituliskan Bisa yuk 10M sebelum tanggal 19 yuk bismillah Kalian hebat mana barbarnya masa 300 ribu nggak bisa sampai tanggal 19 yuk bismillah Wow ini tentunya menguji kekompakan dari fans Sejati Leslar Mudah-mudahan bisa untuk tercapai di angka 10 juta viewers persahabat ya Mudah-mudahan tentu ini adalah kado spesial anniversary satu bulan untuk pernikahan dedek dan kakak Bilar Dan untuk berikutnya juga perhatikan persahabat jadwal yang terbaru dari Bang Ariel Yang mana Bang Aril baru saja mengunggah sebuah postingan ya Tentu di sini ada kalimat caption, Bismillah, semoga selalu diberikan kelancaran untuk hari ini, amin Wow, terlihat sih di lokasi syuting JWB para sahabat, ya, mudah-mudahan saja ada cidukan vitamin manja siang hari ini Kita doakan untuk kakak Miller juga, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan kesehatan Kita masih menunggu cidukan dan kabar baik selanjutnya, tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya